Ani, umat akhir zaman. Betul tak? Kau-kau kata, nak apa 30 juzuh? Suruh. Kali suruh sambung lagu. Oh, bagai. Waktu ku kucub keningmu. nimu. Ha. Haa. betul, betul, betul. Sila hubungi konti untuk mendapatkan 10 ringgit. Haa, ni.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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mari kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaatnya amin amin ya rabbal alamin oke okay, di sini kita akan men sebuah video guys ya ustaz azhar idrus umat akhir zaman saya nak tahu macam mana ya kan Kalau kita mengaji kepada Ustaz Al Alauddin Ataupun Ustaz Wadi Anwar Nah maka disitu banyak sekali dibahas tentang Umat akhir zaman Ataupun tanda-tanda akhir zaman Maka di sini saya pernah penasaran ya guys ya Bagaimana penyampaian Ataupun kajian daripada Ustaz Azhar Idrus Berkenaan dengan umat akhir zaman Apakah sekarang kita termasuk umat akhir zaman Atau ada lagi setelah kita guys Allahu Akbar Semoga kita tidak termasuk sepuluh buruknya manusia yaitu orang yang mana ketika hari kiamat itu ada ya kan maksudnya sudah tiba hari kiamat dia masih hidup. Semoga kita tidak termasuk yang demikian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita keturunan yang saleh-saleha, keturunan yang membela agama Islam, keturunan yang berpegang teguh kepada iman dan Islam di dada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Lepas kita boleh sebut Quran Tadarus baca Sekurang-kurangnya satu helas sehari Sudah memadai Tak perlu kita jadi macam Serena Usman Atau Imam Syafi'i baca banyak Serena Usman dia mengaji Dia baca Quran dalam dua raka'at Di dalam Kaabah Raka'at pertama 15 juzuk Raka'at kedua 15 juzuk Khotam dalam dua raka'at Allah. Dan orang yang kedua pernah berbuat demikian Imam Syafi'i rahimahallahu ta'ala Juga semayang dalam ka'bah Bukan lewal Dalam ka'bah Raka'at pertama 15 juzuk Raka'at kedua 15 juzuk Khotam Dengan satu salam Jangan tiru Kita baca satu helai sehari sudah Selah ada dua muka Satu muka lebih kurang 15 ayat Atau 25 ayat Dan Lain ini 25 ayat Kalau juz amah maka sudah cukup 50 ayat. Nabi sebut dalam hadis yang popular, man qara' al-qur'ana fi yamin kamsina ayat lam yuktab minal ghafilin. Au kama Siapa yang membaca sehari semalam 50 ayat saja daripada Quran, sudah tidak dikira sebagai orang yang lalai daripada akhirat. Nah. Dah kita sampai dak 50 ayat sehari baca? 50 hari dak baca sekali. Sebab apa kita nak baca Quran? Sebab tak ada cerita dalam tu Cerita-cerita yang berlaku hari ni nah. ha, Tak ada hiburan Dalam Quran tak ada tu keputusan euro Tak ada Sebab tu suat wajib baca Tak baca denyuk kepala Tak baca suat khabar dah boleh tidur Miss beli suat khabar pinjam je orang Telefon je orang minta suat khabar 11 ya, lagi kat saya ada sebelah aja pasal anak ambil sebelah waktu sak Tak apalah sebelah-sebelah tak apa. Nak baca juga. Nak. Ah, ini umat akhir zaman. Nek. Eh? Ha. Bukan larang baca surat apa, tapi Quran dak baca. Cerdik ke ba. Ha. Lagi ditanya dalam dalam kubur, "Wama imam muka?" Siapa imam kamu? Mayak yang bertuah menjawab Al-Quranu Imami Quran Imamku Dah kita jenis dah Quran jenis baca suara haba nak jawab gitu Tidak Sinah harian Imamku Haa Balik awal kita Metro Imamku Dah Baca satu ayat segur orang islam kabar surah benda ni macam surah ni Ia bawa mikrofon pahang jalan di bandar kee eh, jalan di bandar bangi jumpa dak-dak assalamualaikum assalamualaikum boleh saudara terangkan ni daripada surah mana subhanallazi asro bi abdihi laila minal masjidil harami ilan masjidil aqsa surah mana ah garu palih surah Kulhu buat ni Tuh nak <tuh> Tak boleh nak cerita surah Al-Isra Ayat pertama Biar bawa ni Kamera TV Jalan tu no, ni ke Lompok Di jalan tak, di jalan cokik Di bukit bitang, di kafe pavilion Jumpa orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ini surah mana Subhanallahzi asra biabdihi layla Minnal masjidil haram, minal masjidil aqsa Allazi barakna halahu Faham? Surah mana adik? Dali jawab Kata kata surah, surah Quran Kata, kata surah, saya boleh tahu surah mana Haa ni, umat asli zaman, betul tak? Kata surah kata, nak apa 30 juzul Surah Kata surah sambung lagu Oh bagai eh, Bagai lalu dia tanya orang muda mana Bangi, Serdang, Nilai, Semenyih. Nampak saya Cyberjaya, Metro Jaya. Boleh jawab Melaka. Cuba sambung sikit dek dalam konti. DJ tanya. Nak. Ah ni siapa boleh sambung? Pukul 3 pagi dah hen dalam kereta. Pasang radio. Ah boleh sambung. Ah siapa nak sambung? Sila hubungi kami segera. Hello, Assalamualaikum, saya boleh sambung. Ah cuba sambung sikit. Waktu ku cucuk keningmu. Ah betul betul betul. Sila hubungi Konti untuk mendapatkan 10 ringgit. Ha, Akhir zaman, betul tak? Bahasa kita dimomokkan dengan yang lara terlalu banyak. Jadi buta Quran. Nak buta betul Quran. Buta Quran pun pakai vivah. Haa, nah, belajar. Lepas kita pandai menyebut Quran, baca. Lepas kita dalami lagi hukum-hukum Quran. Ada orang mengajar tafsir Quran, pergi dengar. Beli kitab tafsir. Nak, tengok. Baru kita tanda sayang pada Quran. Baru benda Sabah kita tepek stiker belakang kereta. I love Quran. Nak? Orang oh, Kristian tulis, I love Bible. Nah, dia mengaji Bible. Walaupun Bible tu batil. Kita ailah Quran, stiker saja. Dah tuang ni ngaji tak Quran, tak. Dia ngaji benda. Ngaji tu, kajian rimba. Dalami, ambil nahun Quran, sorah Quran, balagh Quran, cukup indah. Siapa yang mendalami ilmu Quran dengan tidak mendalami jauh sangat bezanya. Walaupun maknanya tidak berdosa dah orang awam. Yang boleh baca saja Quran tapi tak tahu makna Walaupun dia tak berdosa dah Tetapi dia tak dapat keindahan Al-Quran itu sedih. Macam orang makan deriang dengan tengok gambar deriang Orang tengok gambar deriang memang tak lari dah Bukan wah jambu dah Dengan hak makan pun deriang juga Hak mana sedar? Sedar hak makan Jadi orang nak makan Quran Isi dia meresap di dalam perut kita Maka mengaji dan dalami ilmu Quran Tak payah terjemahan tengok Quran saja ada dah ni. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikalkitabul araiba fi hudanil muttaqin. Satu ayat surah al-Baqarah ada belakanya dengan isti'arahnya, dengan, dengan apa benda Ma'aninya. ada tashbihnya, ada nahunya, ada sarahnya, ada mantuknya, ada mafung cukup-cukup sedap. Betul tak? Dan kalau orang awam tak mandatuknya tak nyang kita ayah kita guna kira jawabnya tak ada sedah tapi mereka tak dapat mengecapi kelezatan al-Quran tu sendiri. Neh. Macam cara puang ha. Awek. Minah-minah-minah. Minah ni gambar saja dengan tuang betul ada di depan mata. Sama tak? Samalah. Ni pun minah depan mata pun minah. Orang awal yang tak pandai hukum dan haraf-haraf dan huruf-huruf Quran, dia hanyalah orang yang menengok gambar minah sahaja. Orang yang pandai ilmu Quran, minah duduk depan mata. Faham tak? Bila duduk depan mata, boleh tengok depan, belakang, dagu, hidung, pusing. Nampak? Kaki, atas, unggung. Nampak abis Oh, be. Ano oh, tengok gambar saja minah juga orang awam pusing kedai gambar Tokyo. Berhang <laughs> lagi? Faham, oh, paham. Apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, dah selesai videonya itulah tadi ya Ustaz Azhar Idrus. umat akhir zaman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. ini sampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus sangat-sangatlah simple sekali ya. Tanda-tanda ataupun ciri-ciri umat akhir zaman lebih cinta kepada Quran daripada Quran ya. Kata Ustaz Azhar Idrus tadi menasehati kita bacalah Al-Quran walau hanya istilahnya satu lembar saja ataupun 50 ayat ya. Jadi, orang-orang yang membaca di dalam sehari, ya, 50 ayat, maka dia termasuk orang-orang yang mempersiapkan akhirat. Allah, allahu akbar. Lah, ilaha illallah, allahu akbar. Allahu akbar Semoga kita, guys, ya, termasuk saya juga, teman-teman sekalian. Mari kita mengaji baca Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran ditinggalkan, ya. Uh, otomatis kalau kita istilahnya hafal Al-Quran maka dengan mudah kita membacanya, tapi kalau kita tidak menghafal Al-Quran maka setidaknya kita membaca dan membaca dan terus membaca buat teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran belajar dan belajar jangan hanya mengejar dunia saja jangan hanya pintar untuk matematika jangan hanya pintar untuk fisika ataupun ilmu ilmu teknologi lainnya tapi tidak pandai membaca Al-Quran utamakan dan usahakan kita Pandai membaca Al-Quran Dan bacalah Al-Quran Walau hanya satu bait saja dalam sehari Kalau kita memang betul-betul susah Ada sebuah nasihat daripada seorang ulama di Indonesia itu Bacalah Al-Quran sebelum kita istilahnya bekerja itu 15 menit Ya, 15 menit itu bisa dikatakan ya dua lembar ataupun tiga lembar ya. Tapi kalau kita cepat 15 menit itu bisa sampai dalam satu juz ataupun setengah juz seperti itu teman-teman. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih. Jazakumullah khairan saat Azhar Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan selantiasa kepada Ustaz Azhar Idrus dan juga jemaah semuanya ya. Teman-teman sekalian juga semoga senantiasa dalam hidup dengan Allah Subhanahu taala ya bahagia dunia akhirat ya punya kegemaran untuk istilahnya berbuat kebaikan seperti itu ya kan di dalam hadis juga disebutkan orang yang paling baik Ah, Sebaik-baiknya manusia seperti itu Di dalam hadis disebutkan Khairukum man ta'allama al Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Oke okay, teman-teman itu saja video kali ini Semoga bermanfaat apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh